Jelas up to di keluarga besar Gilbar MC Ya, dari sini siapa? Kalau siapa loyal Siapa perindah kok? Are Arisma. Nama Kaisarabali. Bali Berkembang, terus terus dia ya, ke yang lebih tinggi lagi kayak kayak siapa? Jangan jangan sih jangan. Impiannya untuk untuk kalian um, bertiga, impian-impiannya apa sih? Bertiga jadi pemain profesional. Mantul. Yep. Ayo tambahkan terus rasa peduli. Sesama kita di keluarga Gilbert ya per, boleh tahu nggak namanya siapa-siapa aja nih Alexa Alfianti hey. siapa perintah? Putri uh. untuk melatih fisiknya itu sama nggak sih sama pemain putra apa cuma di satu doang mulai suka bola itu dari umur berapa sih SD SD ah lu mau tahu aja yang bikin suka bola itu apa sih Oh ah, enak menjar bola, terus di lapangan panas-panasan Apa sih yang membuat motivasi untuk bermain bola? Ngeliat tadi sih, ngeliat tadi kan sering nemenin adik gitu main bola oh. Jadi, Kalau saya sering ngeliat bapak dulu Harus sih? Enak bapaknya juga enak Lapangannya juga enak? Belum? Lebih maju buat depannya Sukses terus? Ya, sukses terus <tuk> <tuk> Kami, yang untuk kalian bertiga ketiga impian. impiannya apa sih pemain profesional Mantul siap <tuk> Halo, eh. Hai, akan mengangkat Kami, aduh, ada pergi. Oh, dan yang karena penyakitnya malah dia, terus I did not know that when you are going to make a plan for me, you will be able to do it. I did not know that you are able to do it. I did not know that you are able to do it. pertama nggak sarapan juga sih posisinya di tim ini apa sih bang? merah, striker kanan, striker kiri atau striker tengah. ah iya. abang yang nggak tim ini ya? Iya, saya sendiri yang membentuk. saya mau tahu nih bang perjalanan singkat awal terbentuknya tim ini apa sih bang? Jalan Sika terbentuk tahun 2017 2007 itu dibentuk karena ini, karena kelahiran anak Kelahiran anak ya? Oh berarti Aprilia Selection itu nama anak ya? Nama anak ya, Aprilia Yang bikin abang membentuk tim ini apa sih bang? Karena saya juga tiap ya, pemain juga, bekas pemain juga Dari bersitara, Persija juga, sama inilah awal bersilaturahim senior juga dia ngalang dua setelah setelah vakum dari sepak bola profesional saya kerja terus bentuk tim sendiri lah niatnya itu bentuk, bentuk tim sepak bola ini dari usia dari usia lima belas sama senior itu saya pernah pernah itu banyak yang yang mau bayar cukur enggak ya udah gitu itu awalnya gimana sih bang wanita itu bisa masuk di tim ini bang nah awalnya mereka kan punya teman saya ajak aja yaudah kalau mau ikut ikut aja aja nggak ya serius karena nyatanya itu sekarang kan wanita itu udah main di profesional jadi siapapun wanita yang punya ayo toh dipersilahkan baik usia baik senior di Solo nanti disalurkan gitu naksikan yeah pertandingan eksibisi versus Aprilia atau Gilverace versus Aprilia di channel YouTube Gilver FC ya official, Jangan sampai nah. menontonnya, nah, enggak ya, deh kalau nonton. Mantul, Soalnya Tolong komputrinya juga. Mancang. ya kali aja nanti ada picantol. Koment putri kita itu biasanya rata-rata semuanya jomblo. Tapi di, di bawah di bawah 20 tahun ya, di bawah 20 tahun yang dia kata 20 Wah, tahun. Wah, ini enggak ada yang pas. Ya, yes, sini yes. kan sekalian promosi tim juga ya. Hak. Iya ya. benar. Ya. terima kasih ya bang ya. Oke okay, siap, oke. Okay. Terima kasih ya. Okay.